Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anarika Syekhdi Arimipo, perwakilan PFF Bulat dari SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang, ayo siaga bencana. ke gempa burwi belum lama ini tepatnya pada tanggal 21 November 2022 terjadi bicara gempa bumi di Indonesia loh tepatnya juga di Kota Agur Jawa Barat. gempa berkekuatan 5.6 skala Richter itu mengakibatkan 310 orang meninggal wah gede banget ya dan sekitar 1000 orang luka-luka dan setidaknya ada 58.000 korban yang memursi Nah, sekarang pertanyaannya, ya apakah di tempatmu sering terjadi gempa? Jika iya, maka sangat penting sekali untuk kita melakukan kesiagapan gempa. Nah, gempa sendiri adalah pergeseran tiba-tiba lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Pergeseran ini disebabkan karena pergerakan lempengan-lempengan tektonik. Ada yang biasa disebut sebagai gempa. Ada juga jenis kepal yang disebabkan karena adanya apa pusat buru berapi Atau biasa disebut dengan kepal vulkanik Gelombak kepada dapat menyebabkan alam Bahkan hingga gelombang tsunami Sampai saat ini tanda-tanda terjadi kepal belum dapat dideteksi oleh alat maupun gejala-gejala alam Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kepal bumi Nah, pertama yang wajib kita miliki yaitu kita harus memiliki tas khusus siaga. Nah, isi tas khusus ini dengan barang-barang yang mungkin berguna saat darurat bencana seperti yang pertama baju ganti selimut obat-obatan air minum Jangan lupa membawa kantong plastik besar Nah, fungsinasi ini adalah untuk berjaga-jaga dan untuk dibawa jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti gempa, tsunami, dan lain-lain Nah, saat terjadi gempa, perhatikan barang-barang yang ada di dalam ruangan yang bisa dijadikan tempat berlindung saat gempa Ketika masuk ke dalam gedung Atau untuk mudah bangunan perhatikan di mana letak pintu keluar tangga darurat Atau cara-cara keluar Sewaktu-waktu kita harus keluar Secara darurat Untuk menyelamatkan diri Nah catat ya Catat dan sepahlah Bapak-bapak penting yang harus dihubungi Saat terjadi atau bencana lainnya seperti kantor PMI, rumah sakit Dan juga pemadam kebakaran Nah, jika terjadi kebak, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Tidak, jangan panik. Menjauhlah dari bangunan, tiang, pagar, atau benda-benda di wilayah. Jika kalian berada di gedung, berlindunglah di bawah meja atau kolom tempat tidur. Sehingga dapat terhindar dari benda-benda yang mungkin akan terjatuh dan mengenai kalian lindungilah kepalamu dengan benda-benda seperti papan, batang, atau jika tidak ada benda-benda tersebut lindungilah menggunakan tanganku sendiri nah, jika kalian berada di tempat umum seperti pol, bioskop, ataupun tempat umum lainnya tetap jangan panik dan ikuti petugas untuk menuju ke tempat yang aman nah, yang paling penting jangan menggunakan lift keluar lebih baik menggunakan tanda darurat sambil mengikuti arah tanda keluar atau exit. Setelah kebakaran pertama terjadi biasanya akan terjadi gempa susulan, maka tetap waspada dan jangan langsung bersantai karena waspada biasanya akan terjadi gempa susulan yang akan terjadi. Nah tetap bersama dengan keluarga dan juga mengikuti petunjuk dari petugas dan penyelamat. Nah itu tadi adalah kesihagama terhadap hutbah Terima kasih ya Kalau mendengarkan aku Tetap bersama di barangku kita berada Wabila taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh